berapapun Tiongkok kuat bahkan Amerika yang rugi menariknya Indonesia di level turun 20% sudah paria, ya. di level 30% atau 40% bahkan lumpuh negaranya dan di level 50% fail state negara gagal dan benar deh dibawa ke harga dolar menjadi 18.000 ribu aja dalam seketika ah biar pemerintah Indonesia sekedar mengingatkan yang rubuh pemerintahnya ya bukan negaranya loh ya oke itu adalah salah satu diantara banyak informasi di Kentucky apalagi oleh-oleh dari Kentucky pangkalan dan akademi militernya